tadi kita gunakan perahu ini motornya sebenarnya ada tiga dan perahunya juga cukup gede speed atau fiber ya namanya nih itulah ini jadinya barang-barang kami basah yang pertama kita susulan garam banyak bisa su sugar sudah ini tanggal 44 kali lagi Nama lengkap saya Petrus Emonelpona, biasa disapa Emen. Emen. Uh, asal saya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Uh, saya bergabung menjadi uh, guru tangan pengharapan itu dari tahun 2020, jadi sudah dua tahun lah. Jadi begini ya, kalau omong tentang pedalaman, terutama kalau dalam konteks ini Kaunda itu agak menarik sih menurut saya. Perjalanan dari kami dari Biak ke Yapen itu, kalau misalnya lautannya ya, lautannya Teduh itu dua jam, 2 jam setengah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 dibagi menjadi dua tim lah, kayak gitu. Pengantaran yang pertama, baru pengantaran kedua. Tetapi waktu itu, karena beberapa pertimbangan ya sudah, diantar sekalian, kayak gitu. Satu kali berangkat, tapi menggunakan kapal yang lebih besar, kayak gitu. Ya sudah, kita 15 orang guru, sama 3, eh, koordinator eh, satu sama 2 motoris, kayak gitu. Jadi totalnya 18 orang, tambah barang kami, barang feeding juga. Jadi perahu memang agak berat, gitu. Nah, cuaca juga kan, itu kan bulan-bulan Februari awal, cuaca memang agak berani, gitu. Jadi baru saja berangkat, kita sudah mulai rasa gitu kan, oke okay, itu masih ya oke okay lah, tenang kayak gitu terus-terus ke tengah, semakin ke tengah itu memang dia semakin parah, dan itu yang perempuan mulai menangis kayak gitu kan, oke okay, tidak lama yang buat kita tambah takut gitu, karena dari belakang sudah komando bilang, oke okay, semua berada di bagian kiri semua kasih ubarat di bagian kiri supaya kayak agak seimbang, ya sudah kita semua ke kiri semua, itu sudah mulai menangis, menangis sambil ini timba-timba air tuh, kan air ombak satu kali naik, bus, mas gitu kan jadi kayak timba pakai, biasanya apa pakai jergen kecil, tapi itu waktu pakai ember. Akhirnya kita bisa sampai di daratan, dan itu sampai daratan langsung berdoa, turun langsung kayak tiru-tiru di pantai, ada yang muntala apalah, menangis di situ semua. Tapi setelah itu yang pertama, kayak kita sudah kayak, oh sudah terbiasalah. Yang paling parah memangnya itu. Sering, sudah sering terjadi, tapi yang paling parah itu. Perjalanan yang sulit, tidak menyurutkan semangat Petrus untuk memberikan pendidikan, untuk anak-anak di Kaonda. Kalau menurut saya pendidikan itu sesuatu yang sangat dan teramat sangat penting bagi kehidupan, karena apa? kalau berkaca pada kaunda, tempat saya mengajar kaunda itu kaya, sangat kaya malahan, mau dari tanah, laut sangat kaya, tapi apa? orangnya kurang berpendidikan, mohon maaf ya kurang berpendidikan, jadi untuk mengelolanya tidak bisa, padahal di sana tanam apa saja jadi, habis itu ke laut itu mancing, ikan, bukan ikan kecil, kayak gitu, tapi banyak sekali, tapi orang tidak mampu untuk mengelola itu dengan baik, jadi kayak pendidikannya mereka itu kurang, makanya kayak pendidikan teman-teman sangat remat, penting untuk menyelamatkan setiap orang dari kemiskinan dan kebodohan sih. Mari dukung kami untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di pelosok negeri dengan menjadi sponsor Feeding and Learning Center. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.